Hukum mencabuti bulu ketiak menurut hadis Nabi. Ibnu Kudamah menjelaskan, mencabut bulu ketiak adalah sunnah karena bagian dari fitrah. Membiarkannya tidak dicabut adalah perbuatan yang buruk. Jika dihilangkan dengan mencukur atau dengan tawas hukumnya boleh, akan tetapi dicabut lebih afdal, karena lebih sesuai teks hadis. Imam Harb mengatakan, Aku bertanya kepada Ishak, Mana yang lebih Anda sukai, mencabut bulu ketiak ataukah menghilangkannya tawas? Jawab Ishak, mencabutnya jika dia mampu. Al Mukni, 1/65. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada lima macam fitrah, yaitu hitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. H.R. Bukhari dan Muslim. Demikian, Allahu alam.